Kita berjumpa lagi ini Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik aja ya Nah pada pagi hari ini Kakak mengajak adik-adik untuk bersatu dan membaca firman Tuhan Nah bacaan pagi hari ini terambil dari Amsal 12 ayatnya ke-8 sampai ke-9 Namun sebelum itu yuk kita berdoa dulu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena engkau telah membangunkan kami Tuhan Untuk kami bisa bersatu dan sejenak kiranya yang kau berkati kami, supaya kami bisa menerima dan mendengarkan sebagian dari firmanmu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Selalu ya, amin. Nah, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 12, ayat yang ke-8 sampai ke-9, yang berbunyi demikian. <San> Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada Belanda orang besar, tapi kekurangan makan. Nah, judul bacaan pada hari ini, Kualitas Hidup Nah, Sobat Runa, sudahkah kita tekun membaca dan merenungkan kitab pasal ini? Nah, kitab ini tuh sangat baik untuk kita baca dan pelajari, Karena di dalam kitab pasal ini kita ada berisi pokok bahasan penting tentang Tuhan, uang, kehidupan, keluarga, relasi, sikap bertutur kata, kepemimpinan, serta penggunaan waktu Adapun tema penting yang ada di dalamnya yaitu hikmat dan kebodohan, hidup saleh juga yang jahat, perkataan yang kita ucapkan, hubungan keluarga, kemalasan ataupun kerja keras. Kitab Ansama menolong para pembacanya agar bersikap bijaksana dengan menentukan keputusan yang tepat. Bagian yang dirundungkan saat ini menguraikan tentang cara hidup orang benar dan yang fasik. Ciri-ciri cara hidup orang benar yaitu mencintai pengetahuan, menyenangkan Tuhan, teguh dalam iman, menjaga dan menyelamatkan nama baik, memperjuangkan keadilan, kesaksian teguh, mencukupkan diri sendiri, memperhatikan lingkungan sekitarnya, rajin, serta menjadi berkat bagi sesama. Sedangkan ciri-ciri cara orang hidup, orang fasik yaitu bebal, berlaku kejam, suka menipu, membuat jerat. Mencuri, suka berbohong, semua yang dilakukannya itu sia-sia. Terkait teks renung renungan ini, kita diingatkan oleh penulis bahwa pujian akan diberikan kepada orang yang pikiran dan tindakannya benar. Sebaliknya, orang yang serong atau menyimpang hatinya akan dihina karena menghasilkan tindakan yang tidak terpuji. Sobat Runa, lebih baik kita hidup sederhana dengan mencukupkan diri sendiri daripada berlaku kaya tapi sebenarnya kekurangan. Dengan demikian, kita diingatkan untuk berlaku menjadi diri sendiri yang dijiwai oleh hikmat dari Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Dialah kualitas, kualitas hidup kita terwujud atau nampak dalam pemikiran dan sikap yang membangun kehidupan bersama. Nah, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalin hari ini Sebagaimana ajakan rendungan tadi Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Atas senungan pagi hari ini Kiranya Kau berkati kami Tuhan Supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Halo ya. amin Jaga kesehatan selalu ya adik-adik Jangan jalan ke kota batik Jangan lupa membawa tas Selamat pagi ya adik, adik Selamat beraktivitas.